Baiklah para sahabatnya seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Ya, kabar pertama ada sebuah kabar membanggakan, membahagiakan juga untuk kita semua persahabat Ya, kita lihat aja di GS-nya travel.id Ini Alhamdulillah persahabat ya, sudah centang biru untuk akun Instagramnya tuh Wow, Masya Allah banget persahabat, ya Alhamdulillah centang biru travel.id Ini berkat Leslar, Alhamdulillah selalu membawa berkah, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat unggahan spesial juga nih untuk kita semua dari IGSnya Bang Dairy ini mengunggah sebuah postingan video ketika makan, rumah makan restoran Turki persahabat, aduh Allah banget ya dan pastinya Mama Lesla Salvox sama AAB yang semakin hari ini semakin tampil Ganteng dan keren banget persahabat ya aduh. Tentunya para mamat Leslar Pastinya baper banget nih Melihat kegantengan dari AAB nih Masya Allah Selamat makan semuanya Di siang hari ini Luar biasa nih Mudah-mudahan tetap solid Tetap compact Terus untuk fans sejati dari Leslar Selalu mendukung idola Kesayangan kita dan selanjutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan Yang mana unggahan ini tentunya info juga untuk kita semua yuk persahabat ya Sebagai fans sejati kita wajib untuk mendukung Dada Lesti Kejora di IDA 2021 Indosiar nanti persahabat ya Cara memfotinya Tentunya tinggal SMS bisa Lewat video bisa persahabat ya Tentu cara vote via SMS Vote Lesti di IDA nominasi Wanita dangdut terpopuler ketik IDA Sepasi B6 Kirim ke 97288 Untuk musik video dangdut terpopuler Ketik idas spasi H5 Kirim ke 97288 Dan untuk lagu dangdut terpopuler Tentu kita harus ketik idas spasi F1 Kirim ke 97288 Yuk bersahabat ya Kita harus wajib untuk mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan langsung Dari akun Lesti Bilar Galeri underscore persahabat ya udah pada vote dedek belum yuk kita nyicil sms dari sekarang katanya tuh persahabat ya buat yang mau nitip pulsa bisa dml2.id atau virus lesa persahabat ya bismillah mudah-mudahan semoga rezekinya mudah utun persahabat ya tapi kita fokuskan sms buat penyanyi solo wanita terpopuler persahabat ya masya Allah nih yuk bantu lesti jadi pemenang di Indonesian Dangdut Award 2021 Tentunya ini suatu Kebanggaan, kebahagiaan Yang kita rasakan Mudah-mudahan di Alasti kejar bisa memborong Piala Penghargaan di IDAH 2021 Selanjutnya para sahabat kita Keunggahan ala BMI Mulyana Sofian Yang mana mengunggah sebuah postingan Bareng di Alasti Ini momen ketika di negara Turki persahabatnya Unggahan ini diunggah 18 jam yang lalu persahabat. sahabat dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh A.A.B. Ini mataharinya nyebrot banget kala itu Masya Allah banget ya luar biasa Keharmonisan hubungan Dedek dan A.A.B ini lho, membuat kita semakin bahagia dan bangga Dan kita lihat banyak tanggapan yang diberikan Banyak respon yang tentunya diberikan juga oleh para fans Sejati Leslar yakni dari Agung Instagram W. L. 5219 mengatakan kasih sayang abang kandung dengan adik tercinta Tuh, bersahabat ya, yang kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Leslar selalu underscore di hati mengatakan jagain dede Abenis semoga Allah menjauhkan dari orang-orang jahat dan tidak tulus Amin Yuk kita doakan selalu dukung selalu yang terbaik untuk kebahagiaan idola kesayangan kita. Kekabar berikutnya ada unggahan spesial dari akun family underscore lesler23 yang memposting, merepost kembali unggahan dede alas di persahabat ya, ternyata idola dede ini lagi berulang tahun hari ini persahabat ya yaitu Syahrukan Happy Birthday kata dede alas kejaradu masya allah banget ya ulang tahun idola dede alas nih mudah-mudahan saja tentunya Selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, untuk semuanya. Amin. Ya, Robbal 'alamin. Dan keunggulan berikutnya masih di akun Instagram yang sama. Ini yang paling kita tunggu banget di persahabat ya. Cinta abadi Leslar ini versi Turki. Persahabat ya. Tuh, ini momen ketika baby moon ke Turki. Persahabat ya. makin gak sabar banget, ya. Melihat idola kesayangan kita nih dalam acara cinta abadi Leslar pasti kalian gak sabar untuk menunggu momen spesial ini persahabat ini cute banget tuh jalan-jalan Dede Lesti Kejora pengen banget ke Kapadukia persahabat di Turki, duh cute banget ya Masya Allah, luar biasa pokoknya makin gak sabar makin penasaran makanya jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan Cinta Abadi Leslar nanti hari Minggu tanggal 7 November kita akan disuguhkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita Momen ini diunggah oleh Angkum Leslar Family. Emang kedua tiga juga ini kalimat Kensen yang dituliskan, "Siapa udah nggak sabar nonton CAL minggu ini?" Episode Turki dong. Wah, bakalan seru nih, jangan sampai kelewatan ya, tuh persahabatan, ya. jangan sampai kelewat lagi. Untuk selalu menyaksikan acara karya terbaik dari Leslar Entertainment. Dan kita lihat persahabat ya, di sini juga ada komentar yang diberikan. Dari akun Instagram Rita Pujawat, yang Sekarang mengatakan Haduh baru hari Selasa udah ada iklannya Jadi nggak samar pengen cepat hari Minggu <laughs> Pastinya persahabat ya, Yudo akan saling terbaik Untuk karya terbaik juga dari Leslar Entertainment Masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin selanjutnya Siang hari ini tetap stay tune Dan kontengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate Dan terhangat selanjutnya